kiri gimana sih rajin dong? Halo guys setahamu'alaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Vanessa Oke jadi di video kali ini seperti biasa di disini saya akan membaikkan resep, resep yang serem lagi oke kita langsung aja masuk ke video resep yang pertama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 Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat. Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keenam ya. Oke lanjut ke versi yang ke Oke lanjut ke versi yang ke Oke lanjut ke presiden yang ke sembilan Oke lanjut ke presiden yang ke sepuluh Oke lanjut ke presiden yang ke-11 Oke lanjut ke presiden yang ke-12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 ini Oke, okay, lanjut ke presiden yang kelima belas.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 oke lanjut ke presiden yang kelima eh ke 18 <tik> oke lanjut ke presiden yang ke 19 <tik> Oke lanjut ke preset yang ke-20 Oke jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Bye